Cuman orangnya baik banget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 dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus memberikan info-info menarik Dari Lesti dan Rizky Bila tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat di ya Tentunya penyampaian ini juga keterangan langsung dari Mbak Victoria Makeup di ya Mengenai Bunda Lesti dan ini pertemuan pertama kali dari Kak Victoria, bersama dia bersama Bunda Lesti. Lesti ada make-up artisnya. Kita lihat nih, penyampaian langsung ya dari Kak Victoria. Cuman orangnya itu baik banget, Lesti Kejora. Terus, aku baru pertama kali ya ketemu Bunda Lesti Kejora katanya. Kita lihat persahabat dia, anaknya sangat baik sederhana apa adanya dan anteng persahabat dia. ini luar biasa banget di berdawai stiket semua orang tentunya sangat kagum dan banyak yang menyukai jadi dia make upnya di dalam mobil kata Kak Victoria bener-bener baru pertama kali persahabat bertemu dan bener-bener baru pulang dari Bali kata Kak Victoria jam 8 pagi dia nyampe karena kan kita make up semua tuh persahabat ya, dan tentunya Bunda Lesti di make upnya di dalam mobil, Masya Allah. First impression ketemu Bunda Lesti Kejora, gak usah dijelasin apa-apa ya bun, biarkan orang lain yang menilai. Tuh persahabat untuk semuanya, kita yakin dan pastinya kita semakin bangga dan kagum dengan sosok Bunda Lesti. Sederhana, humble, baik, cantik, wow, ini keren banget, apalagi mau detail sekali, kita makin bangga dan pasti makin bahagia Selain Kak Victoria, ada juga tanggapan dari tentunya fans Leslar yang bertemu langsung di lapangan Persaatnya saat menemani Papa Pim bola ini juga bertemu langsung dengan Bunda Lesti Menyampaikan secara langsung juga, Budha Lesti membaik banget, cantik, putih, bening, wangi. Wah, wow, masya Allah, semuanya ada di Budha Lesti. Kita juga pastinya bersertai dia, ya. pengen banget bertemu dengan Lesti Kejora, idola yang sangat luar biasa. Kita lihat dan simak kalimat caption yang ditulis oleh ya. akun Lester Sweety. Masya Allah, dengerin Dengarin yang suka bikin huru-hara. Kalau belum jumpa, jangan pada banyak bacot. Dan sok paling tahu Mereka menang memang anak-anak baik Dan pasangan ideal Kata mama muda yang jumpa mereka Suka banget orang-orang yang jumpa langsung mereka Semoga Allah selalu melindungi keluarga kecil kalian bertiga Amin ya alamin. Al Allah mudah-mudahan yang belum bertemu dengan Leslar semoga persahabat ya, suatu saat nanti bisa berjumpa dengan Leslar Family amin luar biasa persahabat kita lihat juga tanggapan dari RTK Media begitu tentunya persahabat ya sangat-sangat salvo dengan parfumnya Bunda Lesti wangi dong secara pakai parfumnya but... satu botol kalau mau pergi katanya tuh Masya Allah ini keren banget ya makin bangga, makin kagum dengan Leslar begitu banyak orang-orang yang mencintai mereka kemudian juga selanjutnya kita lihat sidukan Baby L, ini saat tentunya di Bali Abang L sudah pintar nih para sahabat ya minum pakai sedotan, masya Allah ini juga membuat kita selalu bahagia dengan aksi, lucu menggemaskan sekali, ganteng, pintar, makin cerdas aja nih Abang Fatih Semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin, ya Robbal 'Alamin. Kemudian, juga persahabatan yang kita lihat di unggahan official di collection untuk warga Konoha, yuk sama-sama kita streaming terus lagu-lagu Lesti Kejora sebelum tentunya single terbaru keluar. Karena untuk lagu tirani ini sudah tentunya 43 juta viewers. Wow, alhamdulillah. Mudah-mudahan single terbarunya Bunda Laila sih bisa launching.